salam berjumpa yang lama kita tidak bertatap muka langsung mungkin ada yang tidak mengenal saya dan kali ini saudara-saudara bisa melihat seluruh dari postur guru yang Anda hadapi secara daring baik, kesempatan kali ini saya akan atau menjelaskan atau menceritakan topik-topik apa yang sudah kita lewati dan yang akan kita pelajari sampai dengan akhir semester 2 Semester kedua yang lalu, saudara-saudara sudah saya kenalkan dengan gelombang mekanik di mana di dalamnya itu ada persamaan y sama dengan a sin omega t dikurang kx. y adalah simpangan, a adalah amplitudo, omega ini kecepatan sudut, k itu adalah bilangan gelombang. Yang mana hubungan antara omega dan lambda kita nyatakan dalam uh, cepat ramat gelombang. V sama dengan lambda dibagi T. Tau, V adalah lambda kali F. Siapakah F? Frekuensi dan periode di lambangan dengan huruf T. Nah ini adalah topik di gelombang awal, gelombang mekanik. Kemudian memasuki gelombang berjalan. Nah gelombang berjalan ini adalah awal pemahaman mengenai gelombang stasioner. Karena dia berjalan dan mekanik kurang lebih sama. Nah, dalam gelombang berjalan yang kemudian kita bicarakan sebagai gelombang stasioner, ujungnya itu ada dua. Ada yang ujung terikat dengan fungsi 2A sin kx cos omega t Lalu ada yang ujung bebas. Y sama dengan 2A cos kx sin omega t. Omega mempunyai kesamaan dengan uh, fungsi yang ada pada gelombang mekanik dan gelombang berjalan. Nah selanjutnya di dalam gelombang stasioner itu, saudara-saudara juga dikenalkan dengan dawai lalu tipe organa. Tipe organa ini ada dua macam. Ada yang terbuka. Ada yang tertutup. Kemudian setelah dawai tipe organa, kita masuk otomatis ke dalam pembahasan gelombang bunyi. Ada nada. Kemudian anda masuk ke dalam intensitas bunyi I P A lalu taraf intensitas bunyi TI I dengan sepuluh log I per mil. You know. Nah saya tulis di sini. Nah gitu dia. Ada yang tidak lihat tulisan yang di bawah. Sekarang saya ulang. Kita ada membahas mengenai intensitas bunyi I sama dengan P dibagi A. Dimana P ini adalah daya audio dalam satuan watt kemudian A itu adalah luas daerah transmisi, distribusi suara, kemudian taraf intensitas bunyi, kalau sama 10 log I per 0, <tuh> kalau ada M sumber bunyi, berarti nanti ada taraf intensitas yang berubah sebanyak Sumber bunyi, kalau dipengaruhi oleh jarak, berarti T2 sama dengan 1 ditambah 20 log R1 per R2. semakin jauh dari daerah sumber bunyi, maka taraf intensitasnya juga akan berkurang. Jadi kalau ini adalah sumber, kemudian di sini adalah area 1, kemudian di sini area 2, maka Ti1 dengan Ti2 ini akan lebih besar karena intensitas 1 karena lebih dekat. Karena ini lebih besar, karena lebih dekat, berarti intensitasnya juga lebih besar. Karena lebih dekat. Nah, di samping itu ada lagi uh, dalam lembang bunyi kita bahas bagian terakhirnya yang disebut dengan efek Doppler. Video sebelum ini sudah saya sampaikan dengan contoh soal. Nah, ini persamaan efek Doppler, pengamat, kecepatan pengamat. Kecepatan sumber bunyi Cepat rambat bunyi di udara Nah, itu dia bagian-bagiannya mengenai ini taraf intensitas bunyi Misalnya, sebuah bunyi mempunyai nilai 20dB Kemudian, sumber ini mempunyai jumlah jenis itu sebanyak 20 buah. Kalau ke 20 buah ini dibunyikan bersama-sama, berapakah taraf intensitas akhirnya? Nah, kita bisa menggunakan T2 sama dengan T1, ditambah 10 log N. 20 ditambah 10 blok 20 Nah ini ada triknya 20 ditambah 10 blok 2 ditambah 10 blok 10 Blok 10 itu nilainya 1 Berarti 20 ditambah 10 ditambah 10 blok 2 Sama artinya dengan 30 plus 10 log 2 Nah itu contoh dari soal jika ada 20 desibel taraf intensitas sebuah sumber bunyi lalu ada 20 sumber sejenis dibunyikan bersama-sama maka cara menyelesaikannya seperti ini Nah berikutnya mengenai efek Doppler Misalnya ada sebuah sumber bunyi mempunyai nilai 1.200 Hz. Sumber bunyi ini dalam keadaan diam. Kemudian katakan di sini adalah sumber bunyi. Lalu ada pengamat. mendekat. Berarti dia mempunyai kecepatan. Lalu pada saat yang lain, pengamat menjauh. Kalau sumber bunyi diam, berarti nilainya nol. Kalau pengamat mendekat, berarti nilainya bertanda positif. Kalau pengamatnya menjauh, berarti dia bertanda negatif. Nah, kecepatan pengamat ini tidak berkurang. Ini katakan nilainya 10 meter persekon. Berapakah frekuensi yang dinyatakan oleh pengamat saat mendekat dan saat menjauh? Menjauhi siapa? Menjauhi sumber nah dalam keadaan saat mendekat maka Fp sama dengan V plus Vp dibagi V kenapa Vs nya tidak dipakai karena Vs nya 0. nah pada saat menjauh maka Fp sama dengan V dikurang Vp dibagi V Kali FS, nah silakan saudara melanjutkan perhitungannya ini berdasarkan data yang sudah diberikan. Selesai pelajaran tentang gelombang bunyi, saudara-saudara masih mempunyai waktu yang cukup dan saya perkirakan saya akan menambah beberapa topik mengenai optik, geometri. Apa saja di dalam optik geometri itu Ada Cermin Lensa Prisma Kaca Plan Paralel Juga Alat-alat optik Apa saja alat-alat optik mata lup mikroskop teleskop kamera dan lain-lain. Jadi sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Selesai Anda menuntaskan kompetensi tentang gelombang bunyi.